Kemudian yang berikutnya, sunnahnya berbuka. Di antaranya adalah berdoa. Berdoa sebelum berbuka. Berdoa sebelum berbuka, ada dua doa yang masyhur di masyarakat ya dua doa yang pertama zahab ya. kemudian juga Allahumma laka aftartu ya. aftartu ini dua hadis diperselisihkan oleh para ulama tentang kesohehannya ya. Sebagian ulama menghasankan hadis zahabatul ma'uk dan sebagian mendoaifkannya. Ya. Sebagian ulama mendoaifkannya. Adapun hadis Allah malah itu maka hadisnya atau Namun para ulama mengatakan meskipun ya, kalau kita mau yang zahabatul ma'uk oke okay. dan itu maknanya bagus dan itu dihasankan oleh sebagian ulama seperti Syekh al-Bani dihasankan oleh Ibnu Hajar namun sebagian ulama mendoaifkannya. Zahabatul ma'uk artinya telah pergi Uh, telah hilang rasa dahaga. Zahaba uruku kemudian kerongkongan sudah basah. Wa al ajru artinya apa? Keletian sudah hilang tapi pahala abadi tetap akan dirasakan, didapatkan di akhirat ya. Jadi keletian sudah letih, eh, keletian sudah hilang uh, kemudian apa kerongkongan sudah basah. Ya, kemudian pahala sudah menetap. Ya, ada yang mengatakan doa ini dibaca setelah kita berbuka karena ada kalimat wa talatil uruku bahwasanya uh, kerokokan sudah basah. Ada yang mengatakan tidak mengapa sebelum berbuka, artinya mengabarkan uh, apa namanya uh, yang akan segera dirasakan ya. Kalau ada yang baca Allahumma lakasumtu tidak apa-apa para salaf membolehkan ya, membolehkan para ulama mazhab membolehkan. Karena asalnya kita berdoa dengan doa apa saja yang kita uh, sukai. Oleh karenanya, Abdullah bin Amr bin As uh, dia meriwayatkan satu hadis bahwasanya lis eh uh, inda doa bahwasnya seorang yang berpuasa ketika berbuka ada doa yang tidak ditolak ya maka kemudian dia berdoa dia berbuka sambil membaca Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kullasyai'in anta gfirali. dia tidak berdoa dia berdoa bikin doa sendiri ya dia berdoa dengan doanya ya, di bekal Islam ada ya Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at firoli ya Allah aku memohon dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu untuk engkau maafkan aku menunjukkan bosnya berijtihad dan dia bikin doa sendiri gaji asalnya kita boleh berdoa dengan doa apapun ya dengan doa apapun ini dua doa eh kesimpulannya boleh berdoa dengan dua-doa ini atau doa yang lainnya boleh ya kemudian demikian juga berdoa berdoa Menjelang berbuka. Ini ini ini ini ketika ya, doa berdoa ketika. Jangan lupa bilang bismillah ya. Jangan lupa bilang tentunya bismillah terlebih dahulu. Bismillah basmalah terlebih dahulu.